Operasi plastik menyakitkan yang dilakukan Lucinta Luna akhirnya berbuah manis. Selebgram transpuan tersebut akhirnya memiliki pekerjaan baru. Bermimpi punya wajah mirip Lisa Blackpink. Lu Cinta Luna akhirnya terpilih menjadi salah satu brand ambassador MS Glow. Pekerjaan yang tak banyak didapat kaum transgender. Sudah dari 2018 lalu pakai MS Glow. Akhirnya bisa juga jadi BA, ujar Lu Cinta Luna di Jogja. Senin 5 September 2022, Lucinta Luna mengakui dirinya memang ingin secantik Lisa Blackpink. Karenanya dia mengubah bentuk mata, jidat hidung, bibir, kuping rahang, fat transfer, hingga seksi lain Operasi juga dilakukan pada tubuhnya yang lain hal itu dilakukannya untuk menyempurnakan penampilannya sebagai perempuan dia bersyukur usahanya tersebut tak sia-sia kini dia dikenal para artis dan dipercaya untuk mempromosikan produk-produk mereka bahkan follower atau pengikut di media sosial pun mendukungnya dan terus bertambah semuanya kulakuin atau kulakukan ujar Lucinta Luna karenanya saat diundang ke Yogyakarta kali ini Lucinta Luna langsung mengiyakan apalagi dia sudah empat tahun tidak datang ke kota ini Aku kangen banget makan gudeg. Sudah 4 tahun enggak ke Jogja, nanti mau langsung makan gudeg pokoknya. Aku cinta Jogja, kata Lucinta Luna. Sementara pendiri MS Blue Esthetic Clinic, Sandi Purnamasari mengungkapkan penampilan Lucinta Luna semakin cantik. Karenanya, dia mengajak ke Yogyakarta. Sebagai brand ambasador yang baru, sekaligus kami membuka cabang di sini untuk mendekatkan ke customer di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ini cabang yang ke belas Papar Sandi Purnamasari.